ini gak bener, gua mesti kasih pelajaran. Yang pun tuh orang ngaco banget. Ah, kok komennya kayak begini ya? Ah, gak bener nih. Apa iya? Kewajiban kita untuk selalu ambil alih dan memberikan pelajaran. di donald manolan talk kali ini. Begini-begini teman-teman. Kewajiban itu awalnya sesuatu yang rasanya kita gak senang gitu ya. Karena aduh kewajiban kita lebih senang menggunakan hak kita tapi somehow lately belakangan saya melihat kenapa kita lebih senang mengaktifkan kewajiban kita terhadap sesuatu atau terhadap hal-hal yang justru kita tidak bisa kontrol kita lagi berkendara di jalan ada pengendara lain yang ugal-ugalan mungkin lalu kita bilang kita mau kasih pelajaran ini kita ambil kewajiban rasanya untuk mengajari dia dengan cara kita padahal itu bukan kewajiban kita untuk mengajari dia dan ini yang membuat hari-hari kita rasanya menjadi tidak bahagia atau mungkin jadi malah stres Ini dalam hidup saya lihat ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol dan hal-hal yang bisa kita kontrol nah somehow dengan kesibukan keramaian keberisikan dunia sosial media kita seringkali mengambil peran dan merasa menjadi kewajiban kita untuk mengkontrol justru hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ini yang menurut saya menjadi warning buat setiap kita sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. Karena kalau kita mengambil kewajiban untuk mengkontrol sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, pertama yang dirugikan kita dan tidak jarang yang dirugikan adalah orang lain juga, karena pas stres, sama stres ngotot sama ngotot, padahal bukan kewajibannya. Nah, terjadi konflik, saya lebih senang rasanya, lebih bahagia kalau saya mengalihkan pandangan saya kepada hal-hal yang saya bisa kontrol enak gitu ya dan di sana saya menggunakan hak saya untuk mengkontrol itu dan kebahagiaan itu bisa menjadi hal sehari-hari karena saya nggak perlu stres untuk mengambil kewajiban untuk mengkontrol hal-hal yang saya tidak bisa kontrol tapi saya menggunakan hak saya untuk mengkontrol hal-hal yang bisa saya kontrol segala sesuatu bisa terjadi di luar tubuh kita di luar kulit kita segala sesuatu bisa terjadi tapi, bagaimana kita mengkontrol apa yang kita bisa kontrol, itu akan merubah ceritanya Akan merubah mood hari ini Dan kalau saya, itu merubah nasib hidup saya ternyata Jadi, yuk, mari kita kontrol apa yang kita bisa kontrol Dan jangan terlalu pedulikan apa yang tidak bisa kita kontrol Dan ini bukan ngajarin, bukan menggurui, cuma sharing aja Namanya juga Donald Manolestok Terima kasih, sampai jumpa lagi